Lebih baik malu sebentar ketimbang harus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjol ilegal ini Dan kasih tahu sama mereka Kalau seandainya mereka memang menyebarkan data kalian Mereka mempermalukan kalian Maka hutang di aplikasi mereka gak usah dibayar lagi Jadi udah cukup jelas ya Impas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel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 Tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun Jadi apabila nanti ada yang mengaku-aku dari channel youtube info pinjol terbaru Maka fix itu adalah penipuan Ya, Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan Baik hari ini kita pengen ngebahas Resiko terberat yang akan kalian hadapi ketika kalian nekat gagal bayar pinjol di tahun 2023 Ya, hari ini banyak banget dari teman-teman dan saudara-saudara kita Yang belum mampu membayar Yang belum mampu melakukan cicilan dengan berbagai macam alasan Ya, Nah sekarang sedang kepo Pengen tahu bang Apa sih bang sebenarnya resiko terberat ketika kita galbay pinjol Baik yang legal OJK ataupun yang ilegal Kalau yang ilegal ya kita pengen bahas yang ilegal dulu Kalau yang ilegal itu hanya satu Harga diri dan nama baik kita itulah yang akan menjadi taruhannya ketika kita nekat gagal bayar di aplikasi pinjol mereka. Ya udah, nggak masalah, silahkan mereka menebarkan fitnah ini. Itu segala macam dengan memberikan foto yang kita yang udah diedit-edit, lalu memberikan caption yang cukup kurang ajar. Ya, mereka itu memberikan uh, informasi yang sudah memfitnah kita. Yang akan menghancurkan nama baik kita Mungkin kita akan dikatain maling ya Perampok, pencuri dan melarikan uang perusahaan dan ini itu segala macam Gak masalah dan hal itu udah sering terjadi Jadi kalian gak perlu panik lagi Kalaupun hari ini itu terjadi kepada kalian Kalian bukan orang yang pertama Kalian itu mungkin orang yang udah ke ratusan ribu yang keberapa lah dan hari ini orang-orang yang sudah pernah mengalami masalah seperti itu sudah kembali berhasil untuk bangkit dan tidak lagi terjebak dengan nama yang aplikasi pinjol ilegal ini. Kalau gue sih lebih baik malu sebentar ketimbang harus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjol ilegal ini. Dan kasih tahu sama mereka kalau seandainya mereka memang menyebarkan data kalian, mereka mempermalukan kalian, maka hutang di aplikasi mereka nggak usah dibayar lagi. Jadi udah cukup jelas ya, impas. Kalau mereka mempermalukan kita, kita nggak usah bayar lagi di aplikasi mereka. Itu yang pertama. Nah, resiko terberat apa ketika kita gagal bayar atau tidak mampu membayar di aplikasi, -aplikasi pinjol legal OJK? Dan hari ini masalahnya masih banyak juga. Teman-teman dan saudara-saudara kita itu nggak tahu kalau aplikasi yang mereka pakai itu ternyata ilegal. Jadi gue udah bolak-balik ngeser. Hari ini per Januari tahun 2023 Aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu hanya tersisa 102 aplikasi pinjol legal Selain dari 102 aplikasi pinjol legal OJK itu Maka fix dinyatakan ilegal Sesuai dengan pemberitahuan dari pihak OJK Baik Nah apa resikonya ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjol legal OJK Apa bang kira-kira yang terberat Tidak ada yang terberat Hari ini yang membuat masalah ini menjadi berat karena kalian terus-terusan saja memikirkan segala sesuatunya Hari ini kalian masih tetap menguras energi kalian untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi Bang hari ini aku khawatir bang kalau pihak debt collector lapangan itu datang ke rumah Apa yang kalian khawatirkan? Karena kalian selama ini udah menonton video-video bagaimana ganasnya debt collector lapangan tidak semuanya seperti itu ya. Jadi tidak ada yang perlu Difikirkan hari ini Tapi bang bakal mereka itu akan membuat kita malu Enggak Kalau seandainya hal itu terjadi Mereka teriak-teriak di depan pagar rumah kalian itu Mengatakan woi bayar utang lu Lu punya utang di aplikasi begini Itu mereka sudah melanggar ketentuan hukum Silahkan rekam lalu segera laporkan Laporkan kemana? Kepada pihak aplikasinya terlebih dahulu Yang kedua kepada pihak OJK dan AFI Dan yang ketiga apabila memang mereka Mengancam keselamatan kalian dan berserta keluarga. Segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Itu yang paling banyak menjadi masalah hari ini. Dan yang kedua, resikonya yang terberat itu. Kita akan terkoneksi ke selik OJK. Hanya itu saja. Dan itu ya masih cukup biasa. Dan bagaimana cara kembali membersihkan nama kita. Bagaimana cara kembali menghapus blacklist bceking tadi kita tinggal bayar saja hutang kita di aplikasi mereka maka secara otomatis pula nanti bceking kita akan kembali putih bersih jadi nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan hari ini masalah bceking nah itu pun tidak semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu sudah terkoneksi ke selik OJK atau ke bceking yang kepo pengen tahu ya aplikasi apa saja yang mungkin terkoneksi ke selik OJK kalian bisa ngecek di video sebelumnya Aku juga udah pernah share ya Jadi untuk kalian yang baru-baru saja terjebak dengan namanya aplikasi pinjol ini Kalian harus lebih aktif ya Kalian harus rajin menambah ilmu pengetahuan dan wawasan Supaya kalian gak panik Supaya kalian tidak berpikir negatif Hari ini kita tidak menginginkan lagi adanya korban-korban yang terus berjatuhan Hanya karena masalah aplikasi pinjol Masalah hutang di aplikasi pinjol ini tidak besar dan jangan diperbesar lagi dengan cara berbuat yang tidak benar. Contohnya, ya kan, kalian masih tetap saja gali lubang tutup lubang. Kalian masih tetap saja mengurung diri di dalam kamar sendiri. Kalian masih tetap saja melampiaskan kemarahan kalian, kegelisahan kalian itu kepada keluarga. Janganlah. Jangan sampai masalah yang di luar rumah itu terbawa, ya, ke dalam kondisi keluarga. Nanti udah pasti rumahnya tambah panas, ya keluarga kita pun nanti jadi nggak nyaman lagi. Nah untuk ibu-ibu ya ibu-ibu nih yang paling banyak menggunakan peleter, ah tapi nggak juga ya kan, nggak uh, ibu-ibu nggak bapak-bapak hari ini banyak kok yang menggunakan peleter. Nah bagaimana kalau resikonya kita gagal pay letter di tahun 2023 ini? Semua hampir rata aplikasi yang sudah menggunakan Paylater itu memang terkoneksi ke Slick OJK atau b checking. Itu hampir bisa kita pastikan. Ya, untuk Kredivo, Akulaku, Home Credit, Shopee ya, itu sudah terkoneksi ke Slick OJK atau b checking. Nah, bagaimana? Apakah empat aplikasi tadi memang sudah punya debt collector lapangan atau tidak? Jawabannya memang sudah. Ya. Tapi tidak untuk di semua daerah. Jadi nggak perlu panik. Kalau rumah kita itu di atas-atas gunung, masih jarang lah. Selama mereka itu datang dengan baik, sopan dan santun. Ya udah sambut aja mereka itu sebagai tamu ya kan. Kalau ada roti ya silahkan disuguhkan juga kepada mereka. Mereka juga akan capek menagih ke rumah kita yang hasilnya juga belum tentu ada. Nah untuk abang-abang debt collector. Ya kan ya ini mereka juga bagian dari tugas mereka Makanya di video-video yang lain gue gak pernah menyalahkan yang namanya debt collector Karena gue sadar ya mereka ini juga berjuang mencari makan untuk menghidupi keluarganya Cuma terkadang memang masih banyak debt collector-debt collector lapangan ini Yang belum mendapatkan pelatihan itu juga tidak bisa disalahkan Seharusnya yang memberikan fasilitas untuk mendapatkan pelatihan itu ya perusahaan pinjol itu sendiri namun sepertinya memang pinjol sengaja sih ya nggak mau uh, kalau aku menurut aku ya asumsi pribadi aku kalau seandainya nanti semua debt kolektor lapangan ini sudah terpelajar dan mendapatkan pendidikan sertifikasi dari pemerintah atau dari OJK ya nanti perusahaan mereka bangkrut karena udah pasti nggak boleh ya, namanya mengancam ngancam mengintimidasi, melakukan tindak uh, pidana lainnya, kekerasan baik secara fisik dan mental itu nggak boleh dan kenyataannya di lapangan hari ini masih banyak saja dep kolektor dep kolektor lapangan itu yang melakukan hal itu. Dan ya udahlah, nggak usahlah kita menyalahkan mereka, ya karena hari ini yang diadu domba itu kita sesama kita sebagai anak bangsa. Kalian pernah melihat dan kita akan rilis nanti penangkapan kantor-kantor pinjol ilegal itu, yang ternyata bos-bosnya, cukong-cukong dan mafia-mafianya itu diduga berasal dari luar negeri. Nah hari ini yang menjadi Debt collection, debt collector itu ya kita sama kita anak bangsa Sementara itu bos-bos dan cukong-cukongnya Setelah mereka raup keuntungan secara pribadi Dari Indonesia ini mereka bawa lagi ke luar negeri Mereka bawa ke negara asal mereka Nah memang kalau untuk yang ilegal Gue sih sependapat dengan Menko Polhukam RI Pak Mahfud MD yang mengatakan tidak usah dibayar sekalian yaitu udah cocok ya Bagus kalau menurut gue seperti itu Jadi Supaya jangan mereka pikir Indonesia ini sebagai lahan yang empuk untuk bisa ditipu-tipu dan ditakut-takuti lagi ya kan? Masyarakat kita pun harus cerdas Ingat untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu tidak ada tuntutan hukumnya Dan mereka untuk sampai dengan hari ini belum memiliki debt collector lapangan Mereka itu tidak punya legal standing hukum yang jelas Mereka itu tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah hari ini Oke jadi tidak ada risiko terberat apapun yang akan kalian hadapi di tahun 2023 ini Yang terpenting fokus ya berbenah mengupgrade diri menjadi yang lebih banyak lagi Menambah penghasilan dengan yang lebih baik lagi Maka kita akan terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol Oke